Halo everyone, jumpa lagi dengan Maxwatch. Kali ini kita akan menampilkan video unboxing ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, video unboxing ini dari brand Swiss ya. Yang mungkin sudah cukup uh, terkenal dan cukup best selling untuk kelas consumer ya. Ini adalah brand T-Show. Oke, okay, apa yang akan kita unboxing kali ini? Check it out. Oke. Pertama kita akan open box yang pertama dulu. Saya rasa kalian uh, untuk penggemar T-Show udah tahu ya box model T-Show ini seperti apa. Langsung aja. Ini adalah T-Show Star 1000 yang terbaru ya. Yang mungkin beberapa waktu lalu sempat terpending ya. Untuk masuk di Indonesia, tapi kali ini sudah datang dan sekarang kita udah nggak sabar buat unboxing. Oke, okay. ini yang kalian saksikan ini adalah Cstar 1000 Untuk kodenya adalah T1204171705101 dan untuk varian yang saya unboxing ini black dial dengan kombinasi orange. Ya, beserta strapnya juga terbuat dari silikon rubber orange dengan logo khas T atau Tissot. Ya, yang sebetulnya ini juga terdapat di beberapa tipe-tipe uh, Tissot -tipe yang lain yang menggunakan strap rubber. Oke, okay, pertama kali lihat sih, sebetulnya terlihat nggak terlalu spesial ya. Namun, secara setelah udah on hands, ternyata Tissot ini sepertinya cukup ergonomis ya untuk diameternya lumayan ya cukup besar buat jam tangan e, e, buat para penggemar jam tangan yang berukuran sedang atau besar atau yang memiliki lengan sedang dan besar saya rasa jam ini e, cocok ya untuk kalian ya karena jam ini memiliki diameter kurang lebih 45,5 mm namun memiliki ketebalan yang uh, tidak terlalu tebal ya kurang lebih hanya 12,8 uh, mm nah untuk uh, pada rotating bezelnya ini dia one directional ya one directional bezel rotating bezel ini sudah banyak uh, fitur ini Selalu ada pada semua tipe jam diver, dan untuk insert bezelnya ini masih menggunakan alloy plating. Tapi untuk kacanya sudah terbuat dari sapphire crystal, ya. Untuk movement, jam tissot ini menggunakan movement quartz dengan kaliber ETA G10212, dengan dilengkapi dengan chronograph, ya. Jadi, ini buat kalian yang benar-benar uh, suka diving atau sports. Jam ini sebetulnya cocok ya untuk kalian, karena bertenaga quartz dan untuk mesin quartz sih sudah terjamin ketangguhannya ya. Untuk back case, untuk sister ini memiliki logo. Kuda laut ya, bisa dilihat di sini. Biasanya rata-rata jam diver menggunakan logo ikan atau mungkin ombak. Nah, ini dia berbentuk kuda laut. Oh ya, yeah. dan bagi kalian yang biasanya suka ganti-ganti uh, strap jam, uh, jam ini memiliki lock lebar lak ukuran lak yang cukup universal yaitu 22 mm jadi uh, strap ini bisa kalian ganti dengan strap model apapun yang sesuai dengan selera kalian bisa dengan NATO dengan uh, rubber isofrane atau bahkan dengan leather sesuai selera selama itu berukuran lak 22 mm kalian cukup plug and play atau dengan mudah menggantinya ya Oh ya untuk uh, Star 1000 ini disebut 1000 artinya bukan 1000 meter ya Melainkan adalah 1000 feet atau 300 meter Jadi uh, Star ini sanggup uh, menyelam Sanggup untuk dibawa diving atau menyelam di kedalaman 300 meter Oke nggak cuman ini aja uh, Star 1000 ini memiliki beberapa varian uh, warna ya dan kebetulan sekarang saya ada 4 varian warna yang akan uh, saya tunjukin sama kalian. Ini yang varian pertama yang saya pegang adalah black dial dengan body stainless steel dan orange rubber dengan orange uh, marking bezel ya. Untuk berikutnya di sini ada deep blue dial ya. Jadi ini uh, birunya nggak full uh, dial tapi uh, dia sedikit lebih ada gradiennya ya Warnanya seperti ciri khas pada jam deep blue gradient Jadi pada bagian tengahnya ini terlihat sekali warna biru Dan pada sub dial uh, birunya sedikit sunburst ya teksturnya Dan untuk pada bagian tepi yang terdapat marker jam ini berwarna gelap atau kehitaman ya dan untuk varian ini memiliki varian strap berwarna hitam tapi masih sama dengan rubber strap untuk spesifikasi juga masih sama dengan yang sebelumnya tadi ya. oke untuk berikutnya jika kalian berselera dengan yang sedikit mewah dan elegan namun tetap sporty ini adalah varian black Rose Gold ya Case-nya tetap uh, terbuat dari uh, Stainless Steel 316L Namun ini dilapisin dengan Rose Gold Plating ya. Untuk varian ini masih dengan strap hitam Dengan buckle hitam Tapi memiliki body berwarna Rose Gold Mewah, sporty, dan elegan Dan untuk varian yang terakhir ini buat kalian yang suka berpenampilan sedikit macho atau tactical, bahan masih tetap sama, dari stainless steel 316 l dilapis dengan black plating. Untuk beberapa bagian yang di sini sedikit uh, diberi uh, finishing touch matte ya, atau doff tapi nggak terlalu doff ya. Nah, untuk bagian uppernya, finishingnya polished atau glossy, pada backcase-nya. Yang biasanya jam uh, yang memiliki warna black, back case nya biasanya top stainless steel, namun berbeda dengan uh, si star kali ini. Back case nya juga di warna full black, keren sekali sih, dan cukup taktikal. Dan memang, kalau yang pakai, cowok banget. Tentunya nggak uh, luput dari pertanyaan uh, seperti apakah sih, uh, lum jam tersebut, nah. Oke untuk si Star 1000 chronograph yang uh, saya unboxing kali ini langsung kita cek aja ya Oke ini seperti yang uh, kalian lihat ya Belum dari jam Sistar tersebut ini berwarna biru Oke itulah uh, unboxing dari Tissot star Chronograph atau mungkin C Star Seribu yang uh, terbaru. Untuk harga mungkin kalian sudah bisa langsung uh, cek di uh, website kami di jamtangan.com. Oke, sampai jumpa di video unboxing berikutnya.